Hai guys. Hal yang paling Loren sukai ini guys, tapi jarang Loren lakukan. Ini Loren tadi habis membuat skin ya. Sudah tahu ini jam terakhir kerja Loren ada dua anak. Ini dia. Itu yang satunya Minta di skin. Kebetulan sebenarnya Loren sudah lama gak pernah mengupload model skin ya. Tapi kali ini Loren habis buat skin. Tadi Loren perlihatkan tidak sepenuhnya sih. Soalnya gak ada yang ngambil kamera. Ini hal yang paling Loren sukai. Tapi jarang-jarang loh yang jarang lakukan karena jarang ada anak yang atau stylish yang meminta dipotong model skin jarang biasa kalau musim libur sekolah atau baru ada sekali satu tahun mungkin kalau musim libur sekolah baru itu sering ada, ada yang meminta untuk dipotong skin seperti ini. Loren menggunakan masker, guys, karena peduli pencegahan corona ya. Silakan guys, guysnya juga melakukan aktivitasnya dengan menggunakan masker agar kita terhindar dari musibah ini, guys. Musibah mendunia, musibah apa ya? Virus corona. Mudah-mudahan anda-anda semua tidak ada yang terinfeksi virus corona. Oke, guys, saksikan ini ya hasil karyanya Laurent Dinar Barber ini dia guys keren banget sebenarnya ini tadi Loren tidak memotong rambutnya cuman dia datang minta di buatin skin bang saya eh, kesini tidak potong katanya cuman mau bikin skin aja oke okay. Kebetulan ini sudah habis ya, para pelanggan sudah nggak ada, udah jam istirahatnya Loren lagi nyantai bikin skin. Oke okay guys, gimana mas perasaannya dipotong skin kayak gini? Senang? senang. Senang katanya ini ada apa ini koti tiba-tiba datang minta dipotong kayak skin kayak gini Pengin eh, lagi pengen gitu ya. iya grogi dia yang di kamera tuh anaknya ganteng sih potongannya juga kayak waduh keren banget ini guys Oke, okay. terima kasih sudah menyaksikan di channelnya Loren. Sukses untuk anda semua para subscribernya Loren Jinar Barbe. Good luck.